Halo teman-teman, masih membahas Donghua Hua Soul Land dimana kali ini kita akan memasuki season keduanya. Selain melanjutkan kehidupan Tang San di Akademi Sri Lanka, nanti juga akan banyak terungkap mengenai cerita kehidupan di masa lalunya. Serta akan diceritakan juga backstory dari Tang Hao, ayah dari Tang San yang berselisih dengan organisasi besar bernama Balero Pelindung. Bagi kalian yang belum menyaksikan season satunya, saya sarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu agar tidak gagal paham saat mengikuti ulasan kali ini ya. Dan saya juga masih belum bosan untuk mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan seri sedungguannya secara langsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Setelah Tang San berhasil mengalahkan Meng Jiran, ia segera memulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya yang nampaknya proses tersebut sangatlah berat. Kita beralih ke tempat ayah Tang San yang tengah flashback, mengenang masa lalu kelamnya dalam pertempuran melawan Balero Pelindung diperlihatkan kala itu Tang Hao muda tengah berlari bersama ahin sang istri yang sedang menggendong seorang bayi, yang tak lain adalah Tang San kecil. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang Balero pelindung yang masing-masing dari mereka bergelar Daoluo. Salah satunya adalah Mastera pemilik kekuatan roh hantu berwujud bayangan hitam. Dengan susah payah Tang Ho melakukan perlawanan sekuat tenaga menggunakan senjata andalannya, yakni palu Hotian. Meskipun ia bertarung sembari melindungi sang istri dan tangsan bayi, ia berhasil mendesak lawannya dengan hantaman palu holtian yang mengakibatkan semburan magma. Namun muncul lagi master roh lain yang tak kalah kuat. Ia merupakan pengguna kekuatan roh pelindung bunga krisan yang menyerang menggunakan senjata-senjata roh yang tajam dan mematikan. Digempur dengan serangan-serangan dahsyat tersebut, Tang masih bisa menahannya karena meskipun sama-sama bergelar dahulu, dua master roh tersebut bukanlah tandingannya. Sayangnya saat mereka kembali melanjutkan pelariannya untuk keluar dari tempat tersebut, datanglah pimpinan dari Balero Pelindung dengan kekuatan yang luar biasa kuat. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai dewa. Menyadari hal itu, Tang Ho pun segera mendorong Ahin pergi terlebih dahulu dengan harapan sang istri dan anaknya bisa terselamatkan terlebih dahulu. Sementara ia berniat mengorbankan dirinya dengan pertarungan sampai mati. Terlihat cahaya keemasan yang menyilaukan dari langit pertanda kemunculan dari sang dewa Balero Pelindung. Mereka pun akhirnya bertarung begitu dahsyatnya sebagai puncak perselisihan mereka. Diadulah kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Sebenarnya Tanghau lah yang lebih unggul dari pimpinan balai roh pelindung dalam duel satu lawan satu tersebut. Akan tetapi saat ingin menghabisinya, tiba-tiba dua anak buah yang bergelar dahulu tadi menyatukan kekuatannya untuk menekan Tanghau, Sehingga sekarang ialah yang kembali terdesak. Ketika Tang Hao sudah berada di ujung maut, Ah Yin tiba-tiba saja kembali untuk menolongnya. Sayangnya keadaan menjadi semakin buruk saat pasukan dari Balai Roh Pelindung pun juga semakin banyak berdatangan untuk mengepung mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Ah Yin yang merasa tidak punya pilihan lagi memutuskan untuk menyerahkan bayi Tang San kepada Tang Hao dan berpesan agar Tang Hao merawatnya. Sementara ia akan mengorbankan dirinya dengan menyerahkan seluruh kekuatan miliknya kepada Tang Hao, sehingga ia harus rela kembali menjadi rumput biru perak kecil. Karena hasil latihannya selama ratusan ribu tahun ia berikan kepada Tang Hao dalam wujud cincin siluman roh berwarna merah berusia seratus ribu tahun. Tang Hao yang sebenarnya tak menginginkan pengorbanan Ah Yin pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah memenuhi permintaan terakhir dari istrinya tersebut untuk menjaga dan merawat Tang San. Kembali ke masa sekarang, dari sisa benih Ah Yin yang dulu sempat ia tabur telah tumbuh baik di sebuah padang rumput. Tang Hao lalu menceritakan mengenai Tang San yang kini telah tumbuh semakin dewasa dan semakin mirip dengan Ah Yin. Ia juga menceritakan mengenai Xiao Wu, gadis yang selalu bersama dengan putranya tersebut. Ia berharap kalau mereka kelak tak akan bernasib sama dengan kedua orang tuanya mengingat Xiao Wu juga merupakan seluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kini karena Tang San sudah memiliki banyak teman dan para guru yang sangat peduli terhadapnya, Tang Ho pun merasa lega dan tak perlu mencemaskannya lagi, sehingga sekarang ia bisa melakukan hal yang dari dulu sangat ingin ia lakukan, yaitu pergi ke Balai roh Pelindung untuk menuntut balas. Setelah perpisahan tersebut, ia pun bergegas untuk memulai perjalanannya. Sin beralih ke hutan Sindu memperlihatkan pasangan naga Mengsu yang begitu mengagumi kehebatan para murid Akademi Sri Lanka khususnya kepada Tang San. Menurut Mengsu, Tang San adalah anak yang jenius dengan bakat yang luar biasa sehingga ia memiliki keinginan untuk menjodohkannya dengan Meng Jiran. Di sisi lain, Tang San masih berupaya keras untuk mendapatkan cincin siluman roh ketiganya melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Xiaowu kembali yang sontak mengejutkan mereka semua. Pandangan Xiaowu kemudian langsung tertuju kepada Tang San yang sedang berjuang melakukan kultivasi yang begitu berat. Xiao yang merasa cemas menjelaskan bahwa proses penyerapan ini memang sangatlah beresiko. Karena berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dari Master Xiao, di levelnya yang sekarang seharusnya Tang San hanya boleh menyerap cincin roh maksimal 1.500 tahun. Sementara siluman laba-laba yang sekarang ia serap sudah berusia lebih dari 2.000 tahun. Pembicaraan beralih menanyakan bagaimana Xiao bisa selamat dari Sleman kera raksaksa. Dengan masih ingin menyembunyikan identitas aslinya, Xiao pun terpaksa mengarang cerita kalau tadi saat berada di dalam hutan, terdengar suara auman Sleman kerbau yang membuat Sleman kera raksasa lari ketakutan dan tak sengaja melepaskannya. Secara kebetulan, saat ia terlempar, ia jatuh di samping seekor Sleman roh berusia seribu tahun yang sedang sekarat. Secara kebetulan lagi, saat itu juga ia telah mencapai level 30, sehingga ia pun segera menyerapnya untuk mendapatkan cincin ketiga. Tentu mendengar cerita Xiao yang penuh dengan kebetulan dan serasa tak masuk akal membuat semuanya sangat keheranan. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memenuhi undangan dari Flender untuk datang ke Akademi Sri Lanka. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai perkembangan Tang San serta hubungannya dengan Tang Hao. Master Xiao mengungkapkan bahwa sebenarnya Tang San tak hanya punya satu roh pelindung, melainkan bocah itu juga mewarisi roh pelindung palu Hou milik Tang Hao. Xin kembali beralih memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin mengkhawatirkan. Proses kultivasi itu pun telah mencapai puncaknya. Akan tetapi karena efek dari seluman laba-laba yang terlalu kuat membuat Tang San merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tiba-tiba dari punggungnya keluar tulang roh yang menyerupai kaki dari seluman laba-laba yang ia serap. Tubuh Tang San yang tak mampu mengendalikan kekuatan tersebut pun membuatnya terkurung dalam sebuah kepompong. Sementara itu, kesadaran Tang San kembali memperlihatkan flashback dari kehidupan masa lalunya saat ia tengah berupaya menyusup ke perpustakaan paling rahasia di sekte Tang untuk mempelajari sebuah teknik terlarang. Sembari berusaha memanjat tebing yang sangat curam, ia teringat dengan hari-hari yang ia jalani di Sekte Tang, di mana ia selalu diremehkan, ditindas, dan dipandang rendah oleh murid-murid lain karena mereka merasa memiliki derajat yang lebih tinggi sebagai murid dalam Sekte, ketimbang Tang San yang hanyalah murid luar. Ia juga teringat saat mencoba meminta izin kepada salah seorang tetua untuk diperbolehkan masuk ke dalam perpustakaan rahasia karena ia ingin mempelajari teknik Tangmen, sebuah teknik tingkat tinggi dari Sekte Tang. Namun izinnya ditolak, tetua itu justru menegaskan bahwa perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan paling sakral yang bahkan tak boleh dimasuki oleh murid dalam sekte sekalipun, apalagi Tang San yang cuma murid dari luar. Dengan keahlian serta informasi yang telah Tang San kumpulkan selama ini, ia berhasil menyusup ke dalam perpustakaan melewati para penjaga di sana. Sampai tibalah ia di lantai ketiga, tempat di mana gulungan teknik rahasia Tangmen disimpan. Saat ia berhasil membuka gulungan tersebut, ternyata keberadaannya sudah diketahui oleh tetua besar Tang Lan yang merupakan pimpinan tertinggi di sekte Tang sekaligus penjaga dari tempat ini. Tang San yang menyesali perbuatannya menyatakan siap menerima hukuman apapun, bahkan meskipun ia dihukum mati. Namun sang tetua justru menyelamatkannya kemudian ia justru menjelaskan mengenai sekte Tang yang semakin hari semakin lemah. Padahal sekte ini dulu adalah sekte terkuat yang sangat disegani oleh semua orang. Alasannya sudah jelas, karena para generasi baru dalam sekte yang terlalu menyombongkan dirinya dari para murid luar, padahal mereka sama sekali tidak berbakat. Hal ini berakibat pada hilangnya banyak teknik rahasia dari sekte Tang karena para generasi tersebut tak cukup kuat untuk bisa mempelajarinya. Sehingga ia merasa bahwa kehadiran dari Tang San dengan bakat yang luar biasa mungkin bisa menjadi harapan baginya untuk bisa mengubah sekte Tang dan membawanya mendapatkan kejayaannya kembali. Sin beralih ke masa sekarang memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin membaik dan akhirnya proses kultivasinya pun telah selesai. Isak tangis haru menyertai momen tersebut. Kemudian Tang San menunjukkan tulang roh berwujud kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya, yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan kondisi apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan seluman laba-laba kecil yang sepertinya anak-anak dari seluman laba-laba yang telah dibunuh Tang San. Semuanya pun mulai panik karena kekuatan mereka masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Lalu Tang San berinisiatif untuk memberikan mereka masing-masing senjata rahasianya karena dengan senjata tersebutlah ia dapat menghabisi seluman laba-laba sebelumnya. Dan benar saja, senjata dari Tang San sangatlah membantu dalam menghadapi para seluman laba-laba kecil. Senjata itu sangat efektif bahkan untuk tipe support seperti OIC pun bisa dengan mudah menggunakannya. Saat Xiaowu terdesak dan hampir terkena serangan dengan sigap, Tang San pun datang untuk melindunginya. Secara refleks, ia mengeluarkan tulang roh di punggungnya untuk membunuh para siluman laba-laba yang ingin menyerang Xiaowu. Dan sisanya lari ketakutan melihat amukan dari Tang San. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kembali ke Akademi Sri Lanka. Guru Zhao lalu menceritakan semua kejadian yang mereka alami saat berada di dalam hutan Sindu, mengenai Tangsa dan Oikseki yang telah mendapatkan cincin roh ketiganya, serta kemunculan Sleman roh kerara raksasa yang sempat menculik Xiao Wu. Guru Zhao juga mengatakan bahwa ia masih heran dengan cerita Xiao Wu mengenai teriakan kerbau yang sanggup membuat takut Sleman roh terkuat tersebut. Kemudian masuklah Master Xiao dalam pembicaraan mereka dengan mengatakan mengenai keberadaan dari Sleman Roh yang jauh lebih kuat dari Sleman Kera raksasa di hutan Sindu yang menjadi kaisar sesungguhnya bagi para Sleman Roh. Makhluk mengerikan itu bernama Banteng Sanca Ungu, tinggal di dalam Danau Tenang yang menjadi pusat dari hutan Sindu. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang Master Roh bergelar Dauluo yang masuk jauh ke dalam hutan berniat menantang Sleman Kera raksasa untuk berduel. Namun di pusat hutan ia malah bertemu dengan seluman roh yang jauh lebih menakutkan dari seluman kera raksa Yang paling mengerikan bukan cuma ukurannya yang luar biasa besar, makhluk itu bahkan juga mengerti bahasa manusia. <tik> Pembicaraan kemudian beralih membahas mengenai Oishiki yang telah mendapatkan cincin ketiga dari seluman ular terbang serta Tang San yang juga telah mendapatkan cincin roh ketiganya dari seluman laba-laba meski anak itu masih belum bisa mengendalikannya. Pembicaraan itu pun ditutup dengan Master Xiao yang mengatakan kalau mungkin kelak kekuatan dari Tang San akan bisa melampaui Tang Hao. Di sisi lain kita diperlihatkan Tang San yang sedang memikirkan ingatan dari masa lalunya. Ia ya, seakan bisa berkomunikasi dengan dirinya di masa lalu yang membuatnya bertekad untuk mulai membangun sekte Tang di dunia baru yang ia tinggali saat ini. Keesokan harinya, Flender mengumpulkan semua murid untuk memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar di Akademi Sri Lanka. Semuanya pun menyambutnya dengan gembira, khususnya Tang San dan Xiao Wu yang memang lebih dulu mengenalnya. Namun dalam acara tersebut, tiba-tiba Tang San berteriak agar semuanya segera menjauh. Dan benar saja, kekuatan dari tulang roh miliknya lepas kendali dan naasnya serangan tersebut mengenai lengan Mang Ho Jun. <tik> Master Xiao berusaha menghandle insiden tersebut dengan mencoba menenangkan Tang San yang terlihat sangat panik. Sementara itu, Mang Ho Jun yang lagi apes kondisinya semakin buruk karena serangan dari tulang roh Tang San sangatlah beracun. Di bawah ia masuk ke dalam kamar Master Xiao lalu menyuruh Tang San agar kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Mang Ho Jun, Karena hanya dengan cara itu Mang Ho Jun bisa diselamatkan Tentu perintah itu membuat Tang San sangat ragu Karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan justru membuat kondisi Mang Ho Jun semakin memburuk Sampai akhirnya setelah Master Xiao meyakinkannya ia pun mencoba cara tersebut Dan Mang Ho Jun pun akhirnya bisa diselamatkan Keesokan harinya diperlihatkan Master Xiao yang kembali menceramahi Tang San ia menjelaskan kelemahan terbesar Tang San ada pada perasaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga menghasilkan keputusan yang gegabah. Kemudian ia menyuruh Tang San untuk menunjukkan kekuatan cincin roh ketiga yang baru ia serap. Master Xiao mengamati bahwa rumput biru perak miliknya lebih tipis namun lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi sekarang juga dilapisi racun yang sangat kuat. Mungkin fakta bahwa Tang San memang telah bertindak sangat gegabah, tetapi nampaknya hal itu juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat cincin dari seluman laba-laba memang sangat cocok untuk roh pelindung rumput biru perak. Kemudian Tang San juga menunjukkan skill ketiganya yang membuat Master Xiao terkejut karena ia bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Untuk mewujudkan keinginannya membangun sekte tang di dunia barunya ini, ia mulai pergi ke kota untuk mencari sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata rahasia. Tibalah ia di sebuah tempat yang dipenuhi para pandai besi yang tengah sibuk bekerja. Ia lalu mencari pandai besi terbaik di sana lalu menunjukkan rancangan senjata yang ia inginkan. Pandai besi yang melihatnya kebingungan karena ia tak pernah melihat rancangan senjata serumit itu. Kepala pandai besi mencoba mengorek informasi dari Tang San dari mana ia mendapatkan rancangan senjata tersebut. Namun Tang San menolak menceritakannya dan mempertegas bahwa ia hanya ingin senjatanya segera dibuat oleh pekerja dan dengan bahan yang terbaik singkatnya Tangser menyadari kalau kepala pandai besi itu juga merupakan seorang Master roh. Mereka lalu sepakat untuk pergi ke ruangan atas untuk bicara empat mata. Dalam perjalanannya, ia mengamati para pandai besi yang bekerja di sana sangat terampil dan profesional. Ia juga bertemu dengan si kembar tiling dan tihu yang dulu pernah ia kalahkan di arena pertarungan roh. Sesampainya di ruangan mereka mulai membicarakan mengenai kerjasama yang akan mereka sepakati. Kepala Pandai Besi kemudian meminta jaminan kepada Tang San. Ia masih belum yakin kalau Tang San adalah seorang Master Roh. Ia pun meminta Tang San untuk menunjukkan ID Card Master Roh miliknya. Setelah melihatnya, ia sangat terkejut karena di situ tercatat bahwa Tang San sudah berada di level 29, padahal roh pelindungnya hanya rumput biru perak. Tang San lalu menjelaskan bahwa apa yang tertulis di sana adalah perkembangannya setelah lulus dari Akademi di kota Nauding. Sementara sekarang ia sudah mencapai level 31 dan baru memperoleh cincin ketiganya. Tak lama setelah itu, si kembar menyusul masuk setelah tahu akan ada proyek baru. Dari sini terungkap bahwa mereka ternyata adalah putra dari si kepala pandai besi. Mereka lalu menceritakan kalau Tang Sanlah orang yang telah menyelamatkan nyawanya di arena pertarungan roh. Kala itu, Xiaoyu yang emosi ingin menghabisi mereka. Namun beruntung Tang San berhasil menghentikannya. Setelah mendengar cerita tersebut, tanpa pikir panjang, ia pun menyepakati perjanjiannya dengan Tang San mengingat Tang San telah berjasa untuk kedua putranya. Di sore harinya, terlihat Tang San yang sedang menyendiri di sebuah tebing tengah memikirkan sekte Tang yang akan ia bangun di dunia barunya ini. Tak lama setelah itu, Xiao Wu datang menghampirinya dan bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Tang San. Namun, Tang San berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang memikirkan ayahnya dan juga Xiao Wu. Sayangnya, ketika baru mulai adegan romantis, tiba-tiba mereka dipanggil oleh teman-temannya. Keesokan paginya, dimulailah latihan para murid Akademi Sri Langke di bawah bimbingan langsung dari Master Xiao. Ia memerintahkan Daimubei untuk maju, kemudian menjelaskan kalau Daimubei harus bisa mengalahkan satu persatu murid Akademi Sri Lanka, mengingat di antara yang lain Daimubei lah yang secara teori paling kuat karena telah mencapai level 37. Yang akan menjadi lawan pertamanya adalah Tang San. Namun Master Xiao melarang Tang San untuk menggunakan kekuatan cincin roh ketiga dan senjata rahasianya. Hal ini membuat Mumbai protes. Menurutnya tidak akan adil karena Tang San memiliki level lebih rendah darinya, selain itu akan percuma latihan bertarung jika harus membatasi kekuatan. Akhirnya Master Xiao pun membatalkan aturannya sehingga mereka bebas menggunakan apapun kemampuan mereka. Setelah mendapatkan aba-aba dari Master Xiao, pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Tang San melancarkan serangannya terlebih dahulu menggunakan rumput biru peraknya. Berkat Cicinro dari seluman laba-laba, kini tali akarnya menjadi lebih tipis namun menjadi jauh lebih kuat. Sebagai tipe crowd control, Tang San jelas tahu bahwa ia tak akan bisa menang jika berhadapan langsung dengan tipe fighter seperti Dai Mubai. Oleh karena itu, ia stay menjaga jarak dan terus mencoba mengendalikan jalannya pertarungan. Kesalahan fatal dari Dai Mumbai adalah terlalu meremehkan musuhnya. Sampai Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan skill ketiganya, yaitu tali akar jaring laba-laba. Dan kali ini Dai Mubai tak lagi bisa sembarangan memotong karena selain kuat, jaring tersebut juga mengandung racun yang sangat mematikan. Dengan ini pertarungan mereka pun berakhir dengan Tang San yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah Tang San menyerap kembali racun yang sempat mengenai Dai Mumbai, pertarungan selanjutnya segera dimulai antara dirinya melawan Mang Ho Jun dan Oishike. <tik> Serangan pertama Dai Mumbai masih menahan dirinya dengan hanya menggunakan dua cincin rohnya saja. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh Mang Hujun dengan hampir mengeluarkan seluruh tenaganya, cukup untuk menekan Dai Mumbai karena ia tak mempertimbangkan kalau api Mang Hujun telah meningkat semenjak dari hutan Sindu. Serangan berikutnya barulah Mumbai menggunakan kekuatan cincin Roh ketiganya yang secara teori tak akan bisa menghujun atasi karena disinilah letak perbedaan kekuatan mereka. Namun lagi-lagi ia meremehkan lawannya. Mubai lupa kalau di pihak Mang Ho Jun terdapat Oisiki yang secara terus-menerus dapat mensuplai energi untuk Mang Ho Jun, sehingga meski menggunakan tenaga penuh di setiap serangannya, Mang Ho Jun tidak khawatir akan kehabisan tenaga. Terlebih lagi ia tahu betul apa yang menjadi kelemahan dari Dai Mubai. Mubai adalah tipe petarung jarak dekat dan serangan gelombang jarak jauhnya hanya memiliki radius 10 meter saja, sehingga asalkan mereka bisa tetap menjaga jarak, kemungkinan menang mereka akan jauh lebih besar. Sekarang yang bisa dilakukan Daimubei hanya bertahan sampai efek sosis terbang milik Oishiki habis. Namun itu pun juga tak akan mudah karena Mang Hojun terus mendapatkan suplai energi dari Oishiki sehingga serangannya bisa ia sepam secara terus-menerus dari udara tanpa khawatir akan kehabisan energi. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memerintahkan Tang San untuk sparing melawan Xiao Wu agar sama-sama menunjukkan skill ketiganya. Pertarungan mereka pun dimulai. Tang San pun cukup dibuat kewalahan di awal oleh Xiao Wu mengingat ia sudah lama tak berlatih bertarung dengannya. Ia kehilangan fokus setelah terkena serangan mata genit, skill kedua milik Xiao Wu. Ini menjadi kesempatan bagi Xiao Wu untuk segera mendaratkan serangan. Menanggapi hal itu, Tang San juga bertindak cepat untuk melindungi dirinya menggunakan skill ketiga jaring laba-laba. Namun penghalang itu dapat dengan mudah Xiao Wu terobos karena skill ketiganya ternyata adalah teleportasi. Ketika Xiao sudah hampir menang, Tang San menggunakan jaring laba-labanya secara tiba-tiba yang membuat keduanya jatuh dengan posisi sama-sama terikat. Pada waktu itu juga, Master Xiao segera menghentikan pertarungan dari para muridnya tersebut. Semuanya kemudian dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasannya mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dai Bei sempat protes. Menurutnya pertarungan tersebut tidak adil karena dirinya yang sudah kehabisan energi saat melawan Tang San harus berhadapan dengan Mang Hujun dan Oishiki yang dalam kondisi prima. Namun Master Xiao mengingatkan bahwa di pertempuran yang sesungguhnya musuh tak akan menunggu sampai ia memulihkan dirinya. Setelah ia panjang lebar menjelaskan kesalahan mereka masing-masing, Master Xiao mengungkapkan kekecewaannya dari performa para murid pada latihan hari ini sehingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman tersebut mengharuskan mereka untuk berlari memutari kota sebanyak 10 kali sambil membawa tas keranjang berisi batu tanpa ada yang boleh menggunakan kekuatan roh. Ia kemudian menegaskan bahwa mereka kini adalah sebuah tim, jadi sebelum semuanya selesai maka tak ada yang boleh makan. Kepala Akademi Flander sempat protes kepada Master Xiao karena menurutnya hukuman itu terlalu berat jika para murid dilarang menggunakan kekuatan roh pelindung mereka. Namun Master Xiao menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah latihan fisik, melainkan upayanya untuk melihat sudah sejauh mana hubungan baik antar murid sebagai sebuah tim yang solid. Di tengah-tengah hukuman, Tang San mengajak Dai Mubai untuk mengurangi beban teman-teman yang lain karena secara fisik mereka berdualah yang paling kuat. Mengingat mereka kini adalah satu tim yang harus menguatkan satu sama lain. Lumayan cukup jauh berjalan, mereka bertemu dengan tiga murid Akademi Hui yang dulu pernah berselisih dengan mereka. Di sini para murid Akademi Hui tersebut ingin belas dendam atas perbuatan mereka dulu. Dihajarlah Mang Ho Jun yang sudah tak berdaya karena sudah sangat kelelahan. Menyaksikan hal itu, Tang San pun langsung bertindak dan dengan mudah bisa menghajar mereka semua. Kemudian melanjutkan hukuman tersebut, teman-teman yang lain mengambil kembali beban yang sempat dititipkan ke Tang San dan Dai Mubai. Karena melihat mereka berdua yang memikul beban terlalu berat. Singkat cerita, setelah berupaya keras melewati masa-masa sulit, mereka semua pun telah menyelesaikan hukuman dan tiba di gerbang Akademi Sri Lanka. Malam harinya, mereka semua pun beristirahat. Hari demi hari, mereka jalani berlatih di bawah bimbingan dari Master Shaw sampai tak terasa tiga bulan pun telah berlalu. Pada suatu pagi, Tang San melihat sebuah kotak di kamarnya yang ternyata berisi senjata rahasia yang dulu pernah ia pesan dari bos pandai besi. Terlihat ia sangat puas dan mengagumi senjata tersebut karena dibuat begitu sempurna hanya dalam waktu tiga bulan. Ia lalu mulai berpikir untuk memperbanyak benda tersebut untuk ia bagikan ke semuanya. Namun tak lama setelah itu, ia dikejutkan dengan kedatangan Mang Hojun yang terlihat babak belur. Mang Hujun lalu menceritakan semua kejadiannya. Bahwa tadi ia mencoba mendekati gadis yang menjadi panitia pendaftaran arena pertarungan roh, meskipun beberapa kali ditolak, ia memutuskan untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi dalam perjalanan pulang, gadis itu diganggu oleh seorang preman mesum bernama Bule. Tentu ia pun bergegas untuk melindunginya sehingga pertarungan pun tak terhindarkan sayangnya Mang Hojun bukanlah tandingan dari bule karena si preman mesum tersebut ternyata adalah seorang masro yang telah mencapai level 40 dan memiliki empat cincin roh dengan kekuatan bayangan kegelapan perbedaan kekuatan tersebut membuatnya dihajar habis-habisan sampai babak belur banyak yang mengatakan kalau bule memang merupakan penjahat mesum yang meresahkan karena sering menggoda melecehkan bahkan memperkaus gadis-gadis di kota dengan statusnya sebagai master roh level 40 membuat ia banyak ditakuti oleh warga kota setelah mendengar cerita Menghujun, membuat Dai Mubei sangat emosi karena menurutnya orang-orang seperti inilah yang sangat merusak reputasi dari seorang Master Roh. Tang San yang sepakat menginisiasi agar Akademi Sri Lanka mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Namun dalam masalah ini, mereka berempat memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa melibatkan Akademi Sri Lanka. Mereka pun mengendap-endap keluar asrama. Xiaowi yang mengetahui pergerakan mereka menawarkan dirinya untuk ikut membantu. Meski awalnya ditolak karena kasus ini dinilai sangat berbahaya, ia tetap memaksa ikut setelah meyakinkan Tang San bahwa ia ingin mewakili para gadis untuk memberi pelajaran preman mesum. Berangkatlah mereka berlima ke kota untuk mencari bule. Dalam perjalanan, Mang Hujun menjelaskan mengenai ciri-ciri bule. Seorang pria tinggi pakaiannya dominan hitam serta memiliki kekuatan roh pelindung berwujud dua cakar bayangan dan sayap di punggungnya. Lalu mereka pun memulai pencarian. Sayangnya setelah cukup lama mencari, mereka sama sekali tak menemukan jejaknya. Oleh karena itu, Xiao mengusulkan sebuah ide untuk menjadikan dirinya sebagai umpan guna memancing bule supaya keluar, mengingat orang itu sangat mesum dan menyukai gadis-gadis cantik. Rencana tersebut pun mereka jalankan. Xiao berpura-pura berjalan sendiri sementara keempat temannya mengawasi dari jauh. Dan benar saja, tak lama setelah itu bule muncul dan berniat untuk menangkap Xiao. Wu. Sejauh ini Xiao masih memerankan dirinya sebagai gadis polos untuk melihat tindakan dari bule. Ia lalu mencoba memancing bule agar mengantarnya ke toko permen di dekat sini. Tentu dengan senang hati, bule pun bersedia menemaninya. Namun ia justru mengarahkan Xiao ke tempat gelap dan sepi untuk bisa melancarkan aksi mesumnya. Ketika melihat gerak-gerik bule yang mulai macam-macam, dari sinilah Xiao mulai bertindak untuk memberinya pelajaran. <tutur> <tutur> <tutur> <tut> <tut> Setelah Xiao menghajarnya hingga babak belur, mereka berniat untuk langsung pulang Namun Tang San merasa kalau hukuman seperti ini masih belum cukup untuk membuat orang ini jerah Sehingga ia ingin memberinya hukuman yang tak pernah akan bisa ia lupakan seumur hidupnya Sementara itu, diperlihatkan kepala Akademi Flender bersama Master Xiao tengah membicarakan masalah keuangan Akademi yang semakin menipis. Hal ini karena metode pengajaran dari Master Xiao selama 3 bulan terakhir ini sangat intens serta terlalu boros dalam memberikan fasilitas kepada para murid sehingga membuat anggaran biaya benar-benar membengkak. Namun Master Xiao mengatakan agar Flender tak merisaukan hal tersebut karena ia memiliki rencana tersendiri untuk memperbaiki keuangan Akademi sekaligus sambil melatih para murid ke tingkat berikutnya. Keesokan paginya saat bule membuka mata yang mendapati dirinya sedang terikat di atas sebuah tiang dan menjadi tontonan banyak orang. Terlebih lagi posisinya berada di dekat pusat pemerintahan kota sehingga di sana juga banyak prajurit istana yang berseliweran. Tak lama setelah itu, dua temannya yang bernama Eka dan Tianya datang mencarinya dan bergegas menolongnya saat tahu temannya tersebut sedang terikat dan menjadi bahan tontonan warga kota. Setelah berhasil terlepas, Bule membaca tulisan yang ditempelkan tangsan di tubuhnya yang di situ tertulis semua pengakuan kejahatan yang selama ini ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukannya menyadari kesalahannya, hal ini justru membuatnya semakin emosi dan bertekad bahwa ia pasti akan membalas dendam. Di sisi lain, semua murid Akademi Sri Lanka berkumpul untuk menerima latihan tahap kedua di bawah bimbingan dari Master Xiao. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa arena pertarungan roh akan menjadi tempat latihan mereka selanjutnya, mengingat mereka juga sudah cukup berpengalaman bertarung di sana. Ia menjelaskan bahwa kali ini tak akan ada batasan waktu. Latihan akan dinyatakan selesai setelah masing-masing dari mereka mendapatkan lencana perak tidak hanya mengikuti pertarungan satu lawan satu, melainkan mereka juga harus berpartisipasi dalam pertarungan tim sebagai tim Akademi Sri Lanka. Sebelum berangkat, Master Xiao menyampaikan beberapa aturan yang harus mereka patuhi saat mengikuti pertarungan. Yang pertama, mereka harus menggunakan nama samaran dan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah asli kepada musuh, sehingga mereka harus mengenakan topeng pada setiap pertarungan. Sementara peraturan kedua, dalam pertarungan mereka dilarang menggunakan senjata rahasia. Dan terakhir, mereka diwajibkan mengikuti dua pertarungan per hari tidak peduli kalah maupun menang. Sesampainya di kota, mereka mulai mendiskusikan rencana untuk bersiap menghadapi pertarungan. Master Xiao menyarankan agar para tipe support membentuk tim dua orang agar memudahkan mereka memperoleh lencana perak. Oisike memilih berpasangan dengan Dai Mubai, sementara Ning Rongrong sebenarnya ingin dipasangkan dengan Mang Ho namun ia lebih memilih berpasangan dengan Su Ying. Setelah itu, Master Xiao mendistribusikan topeng untuk para murid agar mereka kenakan untuk menyembunyikan identitas mereka di atas arena. Dalam pertarungan tim, mereka akan menggunakan nama 7 Monster Sri Lanka. Namun dalam pertarungan satu lawan satu dan dua lawan 2, masing-masing dari mereka akan ia beri nama Samaran. Dai Mubai menggunakan nama Samaran Harimau Putih, Oisike sebagai Paman Sosis, Menghujun sebagai Phoenix Api, Tangshan sebagai Dewa Asura, Xiaowu sebagai Kelinci Iblis, Suying sebagai Musang Neraka, dan Roro sebagai Dewi Pagoda. Sehingga cerita dengan masing-masing skin barunya, para murid Akademi Sri Lanka pun memasuki arena pertarungan. Pertarungan pertama dimulai oleh pasangan Tang San dan Xiao Wu melawan tim tikus dan kucing. Tercatat tim yang menjadi lawannya ini telah menang sebanyak 5 kali berturut-turut sehingga tidak heran kalau semua penonton berekspektasi tinggi kalau tim Tang San akan dibuat babak belur. mengandalkan lemparan dari rekannya, kucing menyerang dengan kecepatan tinggi. Tangsan dengan mudah menghindarinya sementara Xiao bertugas menyerang musuh yang lain. Giliran Tangsan menggunakan tali akarnya ia bisa mengikat Master roh kucing untuk mengatasi kecepatannya. Akan tetapi rekan tikusnya bergegas datang dan langsung memotong tali tersebut. Merasa tidak punya pilihan lagi, tim kucing dan tikus menggunakan jurus andalan mereka yakni jurus kombinasi tornado darah. Dengan memanfaatkan putaran berkecepatan super dari sitikus, terbentuklah pusaran angin yang dipertajam dengan cakar kucing dari rekannya. Sebuah teknik yang bisa digunakan menyerang sekaligus bertahan di waktu yang bersamaan. Menanggapi serangan itu, Tang San pun menggunakan skill keduanya, yaitu tali akar parasit, sebuah teknik di mana ia mampu menumbuhkan tali akarnya di permukaan kulit target, kemudian melilitnya dengan kuat. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari pihak Tang San dan Xiaowu. Setelah itu giliran teman-teman San yang maju untuk bertarung dan mereka semua bisa memenangkannya. Meskipun sayangnya kita tidak diperlihatkan sin pertarungan tersebut. Beberapa lama setelah itu pertarungan berikutnya adalah pertarungan tim yang melibatkan seluruh siswa Akademi Sri Lanka. Dalam briefingnya, Master Xiao menjelaskan mengenai pentingnya kerjasama tim demi memenangkan pertarungan kali ini mengingat lawan mereka yang pastinya akan jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka bertarung secara individu. Walaupun Dai Mubei adalah ketua kelas, namun ia mengakui kehebatan Tang San dalam menyusun strategi sehingga ia menyerahkan pengaturan formasi kepadanya. Tang San lalu menjelaskan bahwa Dai Mubei, Su dan Xiao akan menjadi penyerang di garis depan. Ia akan berada di tengah sebagai pendukung, tepat di belakangnya adalah dua support, Oishike dan Ning Rongrong, sementara di garis paling belakang akan diisi oleh Mang Ho Jun, yang mempunyai tugas utama untuk melindungi para support tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan prepare, mereka pun naik ke arena pertarungan. Dan kali ini, yang akan menjadi lawan mereka bernama Tim Petarung Badak Gila. Sebelum pertarungan dimulai, kita diperlihatkan scene flashback saat tim Sri Langke tengah bersiap-siap naik ke arena. Salah seorang tim Petarung Gila menghampiri mereka. Di sini, orang itu bertindak kurang sopan dengan mencoba menggoda. Suing melihat itu, Mumba yang tak terima ingin menantangnya untuk berduel. Untung saja ketika suasana semakin memanas, datang seorang panitia yang melarai kedua belah pihak. Ia mengancam kalau mereka membuat keributan, maka mereka akan didiskualifikasi. Sebelum pergi, panitia itu mengatakan kepada para murid Sri Lanka bahwa yang akan menjadi lawan mereka merupakan pemegang rekor tak terkalahkan semenjak datang ke tempat ini. Selain itu, mereka juga terkenal sangat kejam. Yang menjadi lawan mereka selama ini kalau tidak mati pasti akan terluka sangat parah. Oleh karena itu, ia menyarankan jika tim Sri Lanka sudah terdesak, akan jauh lebih baik jika segera menyerah. Namun peringatan itu tentu sama sekali tak menurunkan tekad Dai Mubai dan para siswa Akademi Sri Lanka lainnya. Kembali ke masa sekarang, kini kedua tim sudah berada di dalam arena dan siap untuk memulai bentrokan pertarungan tim 7 lawan 7. Kemudian mereka pun menunjukkan kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Tang San menugaskan Daimubai untuk Baiwan melawan ketua tim yang memiliki kekuatan roh pelindung badak hutan. Dengan skill ketiganya, jaring laba-laba Tangshun berhasil menjerat ketua tim petarung gila Dan sejauh ini pihak Tangshun lah yang sangat mendominasi pertarungan tersebut akan tetapi pada langkah berikutnya, Tang Sen salah perhitungan ia mengabaikan peringatan dari Master Xiao untuk menghabisi tipe support dari pihak lawan yang memiliki kekuatan roh pelindung Cakram Harapan. Setelah orang tersebut berhasil menyelesaikan persiapan tekniknya, kini masing-masing dari anggota tim petarung pada gila mendapatkan buff kekuatan dan kecepatan secara signifikan. Terlebih lagi, skill itu memiliki pasif untuk menghilangkan rasa sakit, sehingga pihaknya bisa terus bertarung secara membabi buta. Dengan ini keadaan pun berbalik 180 derajat. Merasa pihaknya semakin terdesak, Tangshan pun menginisiasi untuk memanfaatkan sosis terbang Oishiki guna menghindari kegilaan dari lawannya. Namun masalahnya skill Oishiki juga tak akan bisa bertahan lama. Terlebih lagi pihak lawan yang tak kehabisan akal, mereka masing-masing mendesak pihak Tang San dengan menggunakan serangan bebatuan. Kondisi semakin diperparah dengan Ming Rongrong yang terkena jeratan jaring laba-laba dari si musuh wanita. Beruntung saat akan menghantam pilar, Oishiki datang untuk melindunginya. Karena durasi sosis terbang hampir mencapai batasnya, Tang San meminta Oishiki untuk membuatkannya lagi. Sayangnya sekarang kekuatan Oishiki sudah terkuras habis sehingga ia hanya bisa membuat satu sosis lagi. Tang San berencana memakan sosis terakhir tersebut, sementara teman-temannya ia perintahkan untuk keluar dari arena karena ia ingin menyelesaikan pertempuran seorang diri. Teman-temannya pun menurutinya untuk keluar arena dan mempercayakan semuanya kepada Tang San. Menurut pengamatan Tangshan, ia menyadari kalau semua musuh yang mendapatkan buff memasuki mode setan yang artinya meski kekuatannya meningkat drastis, namun perlahan kesadaran mereka mulai menghilang. Sehingga target utama Tangshan adalah untuk mengalahkan si wanita laba-laba yang menjadi satu-satunya anggota tim yang terjaga. Lawannya yang sudah sangat percaya diri akhirnya melakukan kesalahan dengan menjerat Tangshan menggunakan jaring laba-labanya. tanpa terduga-duga San justru menyerap kekuatan tersebut dan menarik lawannya ke arahnya. Diikuti dengan kekuatan rumput biru peraknya yang menangkap satu persatu musuhnya lalu melemparkannya keluar arena sehingga dengan ini tim Akademi Sri Lanka yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Hari <tik> ini, Pasca pertarungan tersebut, mereka semua pun berkumpul untuk melakukan evaluasi. Para murid Sri Lanka meminta maaf karena sepanjang pertarungan mereka telah banyak melakukan kesalahan. Namun Master Xiao mengungkapkan kalau ia cukup puas dengan pertarungan yang mereka sajikan. Pasalnya, dari awal saja tim Sri Lanka bisa dengan lancar menguasai jalannya pertarungan meski lawan mereka rata-rata berada di level lebih dari 35. Ia juga menegaskan mengenai keputusan tim untuk hanya menyisakan Tang San berduel seorang diri di puncak pertarungan adalah keputusan yang tepat. Mengingat saling percaya juga merupakan salah satu bentuk dari sebuah kerjasama tim. Waktu pun terus berlalu. Setiap hari para murid Akademi Sri Lanka menghabiskan waktu latihan mereka untuk bertarung di atas arena pertarungan roh. Mereka pun juga selalu menang dalam setiap pertempuran yang membuat nama mereka semakin naik. Kehebatan mereka menggema di seluruh penjuru kota sehingga banyak warga kota yang sangat mengidolakan dan mendukung mereka pada setiap pertempuran. Ketika memasuki pertarungan ke-28, Master Show kembali mendaftarkan para murid Akademi Sri Lanka untuk segera mendapatkan lencana peraknya. Karena jika hari ini mereka berhasil menang, maka sudah pasti mereka akan mencapai rank tersebut. Namun saat panitia pendaftaran tahu kalau yang Master Show daftarkan adalah 7 monster Akademi Sri Lanka, ia menjadi sangat excited dan bergegas mengantarnya untuk menemui penyelenggara arena pertarungan roh. Dimulailah pembicaraan mereka. Si penyelenggara mengungkapkan kekagumannya terhadap murid-murid Sri Lanka yang mengukir sejarah baru di tempatnya sebagai tim yang paling lama mendapatkan win streak atau kemenangan beruntun, padahal sebagian anggota tim bahkan belum mencapai level 30. Oleh karena itu, ia menawarkan sebuah kesepakatan dengan Master Xiao untuk mengikut sertakan para muridnya tersebut mengikuti turnamen di arena pertarungan pusat. Jika Master Xiao sepakat, maka hari ini juga orang tersebut akan memberikan lencana perak untuk tim Sri Lanka. Kemudian si penyelenggara menceritakan masalah sebenarnya yang tengah ia hadapi. Dalam aturannya setiap arena cabang harus mendelegasikan tim terbaik mereka untuk mengikuti turnamen di arena pusat. Dan sebelumnya yang ia delegasikan adalah tim petarung gila. Menurutnya untuk saat ini tim petarung badagila merupakan tim terbaik yang ia miliki. Namun timnya tersebut kalah telak sehingga ia mengalami kerugian yang sangat besar karena dalam pertarungan yang diselenggarakan banyak uang yang harus dipertaruhkan. Berdasarkan analisisnya, penentu kemenangan dari sebuah tim bukan cuma masalah level, melainkan kombinasi kekuatan roh pelindung dari masing-masing anggota tim yang saling mendukung satu sama lain. Menurutnya, tim tujuh monster Sri Lanka memiliki hal tersebut. Selain itu, kemenangan tim Sri Lanka sebanyak 27 kali berturut-turut sudah cukup untuk membuktikan kalau mereka memanglah sebuah tim yang sangat kuat. Sehingga dengan alasan itu, ia berencana menjadikan mereka sebagai delegasi berikutnya dengan imbalan sejumlah koin emas. Setelah Master Xiao melihat daftar anggota tim yang akan menjadi lawan murid-muridnya tanpa pikir panjang ia pun menyepakatinya. Setelah itu Master Xiao mencoba mendiskusikannya dengan Pak Kepala Akademi Flender. Awalnya Flender menyayangkan keputusan Master Xiao yang terlihat terburu-buru menyepakatinya begitu saja. Namun setelah Master Xiao menjelaskan bahwa imbalan yang ditawarkan mencapai sepuluh ribu koin emas jumlah yang sangat fantastis untuk memperbaiki perekonomian akademi semuanya pun langsung sepakat. Lagi pula menurutnya ini akan menjadi sebuah latihan yang sangat bagus bagi tim Sri Lanka. Mereka lalu mulai menginvestigasi kemampuan dari para anggota tim yang akan menjadi lawan mereka Tim ini berasal dari Akademi Tiandu Ketua tim bernama Yu Feng, level 39 dengan kekuatan roh pelindung naga petir biru Wakil ketua bernama Du Guyan, level 38 dengan kekuatan roh pelindung ular giok Anggota pertama bernama Osler level 36 dengan kekuatan roh pelindung macan tutul Anggota kedua bernama silingling Lingling level 35 tipe support dengan roh pelindung bunga apel. Anggota berikutnya adalah Simo bersaudara dengan kekuatan roh pelindung penyu hitam. Sementara anggota terakhir bernama Yu Feng kekuatan roh pelindung siulan burung angin dengan level 36. Master Xiao kemudian mengatakan akan mengizinkan Tang San menggunakan tulang rohnya namun tidak dengan senjata rahasianya. Menurut perhitungan Master Show persentase kemenangan dari tim Sri Lanka tak lebih dari 30% karena selain kuat dari segi kemampuan individu, lawan mereka juga merupakan tim yang memiliki komposisi begitu lengkap. Ia lalu menyarankan agar para murid mewaspadai ketua dan wakil ketua dari tim lawannya. Karena kekuatan roh pelindung naga biru yang dimiliki Yu Feng adalah jenis paling kuat dari semua jenis hewan buas. Wakil ketua yang bernama Yan juga harus diwaspadai karena roh pelindung ular giok merupakan tipe pengendali yang menggunakan racun yang sangat mematikan. Dalam sejarah dunia Daoluo, hanya satu orang masro yang memiliki pengendali racun terkuat yang bisa jadi Yan adalah keturunannya mengingat sama-sama memiliki roh pelindung ular giok. Ning Rongrong kemudian mengungkapkan mengenai si Ling Ling, tipe support yang memiliki teknik healing area memiliki kekuatan penyembuh yang sangat menakjubkan. Sehingga dengan komposisi tim yang nyaris sempurna, nampaknya ia ragu kalau Sri Lanka punya kesempatan. Namun Tang San masih yakin kalau Sri Lanka bisa menang. Di sisi lain, anak-anak Akademi Tiandu juga tengah membahas tim yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Namun mereka sangat percaya diri, mau siapapun lawannya pasti dengan mudah bisa mereka kalahkan. Tak lama setelah itu datang guru mereka yang justru mengatakan kalau musuh kali ini tidak akan bisa dianggap enteng karena mungkin memiliki kekuatan yang sepadan dengan mereka. Tim tersebut bernama 7 Monster Sri Lanka, dengan kemenangan 27 berturut-turut dan baru saja mendapatkan lencana perak. Sebelum pergi Sang Guru berpesan jika tim Tiando berhasil menang, ia melarang keras untuk menyakiti serius murid-murid Sri Lanka. Termasuk jika nanti mereka sampai terkena racun Duguyan, maka setelah pertarungan Duguyan harus memberikan penawarnya. Ia menambahkan akan memberitahukan alasannya nanti setelah pertarungan. Sehingga cerita kedua tim berjalan memasuki arena yang begitu megah dengan kapasitas 20 ribu penonton. Tidak heran mengingat pagelaran ini merupakan yang terbesar di kota. Kemudian mulailah mereka saling menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tim Sri Lanka melakukannya secara bergantian sekaligus untuk membentuk dan merapatkan formasi mereka. Begitu pula dengan tim Akademi Tiandu. Tentu yang menjadi sorotan utama adalah sang ketua yang bernama Yu Tianfeng, pemilik kekuatan roh pelindung istimewa, yakni Naga Petir Biru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tim ini memiliki komposisi yang sangat lengkap, mereka punya serangan terkuat, pergerakan tercepat, pertahanan sempurna, serta tipe support terbaik. Dai Mubai memulai serangan pertamanya, beriat menghancurkan pertahanan lawan terlebih dahulu. Sayangnya ia tak cukup kuat untuk bisa menembusnya. Kemudian Tian Feng langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Dai Mubai menggunakan skill pertamanya yaitu serangan cakar petir. Kilatan dari tekniknya tersebut bahkan dapat menyilaukan seluruh arena. Beruntung Tang Shen bertindak cepat untuk menarik jauh Dai Mubai sehingga ia terhindar dari serangan fatal tersebut. Giliran divisi penyerang dari tim Sri Lanka yang maju untuk melancarkan serangan guna mengobrak abrik formasi lawan. Sementara Tang San sejauh ini masih mengambil peran sebagai pendukung dari jarak jauh. Bahkan teknik yang Tang San gunakan cukup untuk membuat Tian Feng terpukau karena Tang San bisa dengan mudah mengendalikan rumput biru perak seolah-olah sudah menjadi tangan dan kakinya. Terlebih lagi ia sanggup menggunakannya untuk mengendalikan beberapa anggota tim dalam waktu yang bersamaan. Kali ini Yu Tian Feng lah yang telah salah perhitungan. Dengan tindakannya yang terlalu gegabah menyerang Tangshan justru membuatnya masuk ke dalam perangkap tim Sri Lanka. Sekilas, kita juga diperlihatkan flashback saat Tang San memimpin diskusi pembahasan rencana pertarungan bersama timnya. Ia berpikir kalau nyawa dari tim musuh berada di ketuanya. Karena kekuatannya yang sangat spesial tentu membuat Tian Feng akan sangat percaya diri sehingga hal ini bisa dimanfaatkan Tang San untuk memberinya perangkap. Di luar arena, Master Xiao juga sangat mengagumi keahlian Tangshan dalam menyusun strategi menjadikan Dai Mumbai sebagai umpan, kemudian menggunakan rumput biru peraknya untuk menyelamatkannya. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian Tian Feng agar menyerang Tang San dan memasukkannya dalam jebakan. Dengan ini sedari awal pihak Sri Lanka yang menguasai jalannya pertarungan. Di dalam jebakan tersebut, tim Sri Lanka terus menggempurnya dengan serangan Phoenix dari Mang Hojun. Sedangkan Tang San berusaha mencari kesempatan untuk mengikatnya. Sementara anggota tim Tiando yang lain hanya bisa membantu doa karena terhalang dinding api yang dibuat oleh Mang Hojun. Ketika Tian Feng mencoba mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri, di sisi lain Dai Mumbai sudah bersiap dengan serangan gelombang harimau penghancurnya. Yan? Menyaksikan Tian Feng terluka parah, wakil ketua Dugu sangat emosi Sehingga ia ingin mengakhiri pertempuran dengan serangan racun dari teknik ular Giok. Hal ini sempat membuat guru mereka khawatir mengingat racun tersebut yang dapat langsung membunuh lawan dalam sekejap Hanya dengan sekali sentuh Menyadari serangan tersebut, Tang San segera bertindak cepat untuk menarik mundur seluruh anggota timnya terlihat ia masih cukup tenang untuk membaca situasi. Semuanya pun dibuat sangat tercengang kala Tang Sen memiliki cara untuk mengatasi racun ular giok milik Duhuyan dengan penetral racun yang telah ia persiapkan. Tentu pengetahuannya yang sangat luas mengenai dunia racun ia dapatkan dari ingatan ketika dulu masih berada di sekte Tang. Semuanya dibuat sangat terkejut. Karena selama ini tak pernah terpikir sedikit pun untuk bisa menangkal racun dari ular giok yang terkenal begitu kuat. Dari belakang tim Tiando masih tersisa Ling-Ling, ialah -ling, tipe support dengan teknik lautan sembilan hati yang dapat melakukan healing area untuk menyembuhkan para anggota timnya. Jika teknik ini berjalan lancar, maka tim Tiando sangat mungkin untuk bisa membalikan keadaan. Kini pertarungan antar kedua tim yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terjadilah bentrokan antar ketua tim. Meski luka Tian Feng telah disembuhkan, namun energi rohnya masih belum sepenuhnya pulih. Sementara Suying masih beradu kecepatan dengan salah seorang anggota tim lawan yang bernama Osler, pemilik kekuatan pelindung Macan Tutul. Sama halnya dengan Mang Ho Jun yang tengah bayuan melawan anggota tim yang setipel. Namun tim Sri Lanka kurang diuntungkan karena terdapat perbedaan level dan jumlah cincin. Di sisi lain, Xiao Wu dan Tang San tengah menghadapi Simo bersaudara pemilik pertahanan cangkang Kura Kura. Walaupun mereka ini spesialis pertahanan, mereka juga bisa memanfaatkan kekuatan cangkangnya untuk menyerang meski di waktu yang bersamaan membuat pertahanannya menjadi menurun. Hal itu kemudian dimanfaatkan Xiaowu untuk melancarkan serangan. Namun sayangnya kali ini Tang San salah perhitungan. Cangkang-cangkang itu dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk memotong tali akar Tang San agar pengguna rumput biru perak tersebut tak bisa lagi menarik Xiaowu. Kini Xiaowu pun masuk ke dalam perangkap. Teleportasinya pun juga tak akan berguna karena memiliki batasan jarak yang pendek. Akibatnya, ia terluka sangat parah karena menerima serangan telak dari Simo bersaudara. Mang Hujun yang sangat emosi mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan Auman Phoenix. Begitu pula, Suying dan Dai Mubai menggunakan teknik gabungan roh harimau putih neraka. Teknik tersebut sangatlah kuat yang dapat menggetarkan seluruh arena sekaligus memukul mundur tim Akademi Tiando. Setelah kehebohan itu, diperlihatkan Simo bersaudara yang akan segera menerima amukan dari sang pangeran rumput Biro Perak. Tangsan pun tak akan menahan dirinya lagi. Dengan penuh emosi, ia mengeluarkan tulang roh laba-labanya untuk pertama kalinya di atas arena. Di waktu yang bersamaan, Tangshan menggunakan skill ketiga jaring laba-laba untuk menjatuhkan lawan pengguna teknik roh angin. Selanjutnya, ia memancing Simo bersaudara untuk melancarkan serangan terkuatnya. Yang kemudian justru ia arahkan agar serangan tersebut mengenai sang ketua tim. Setelah itu, ia segera bergerak cepat untuk menjatuhkan Simo bersaudara dan tanpa jeda, ia langsung berlari ke arah Duguyan. Diperlihatkan racun duguyen juga sama sekali tak mempan karena basically teknik laba-laba Tang San juga merupakan teknik yang beracun. Dengan tatapan yang sangat dingin, Tang San menangkap duguyen dan seolah-olah memiliki hasrat yang kuat untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Tian Feng menyuruh Tang San untuk melepaskannya, kemudian menyatakan kalau timnya sudah menyerah. Emosi Tang San perlahan mulai surut setelah mengingat ucapan dari Master Xiao. Ia lalu bergegas menyerap kembali racunnya sebelum menuju jantung target dan membunuhnya. Terakhir ia meminta link link anggota tim lawan yang memiliki teknik healing agar juga menyembuhkan Show yang tengah terluka. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan tim 7 Monster Sri Lanka. Setelah tim Akademi Tiando berhasil dikalahkan oleh tim Akademi Sri Lanka, dengan penuh kekecewaan mereka pun saling menyalahkan dirinya sendiri masing-masing. Namun sang guru yang diketahui bernama Sing Ming, kembali memberikan mereka semangat bahwa kekalahan ini bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan justru menjadi pembelajaran bagi mereka untuk menghilangkan sikap sombong dan takabur serta membuat mereka terus berlatih agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sementara itu, di pihak lain, semua murid Akademi Sri Lanka terlihat sangat gembira atas kemenangan yang luar biasa. Dengan ini, latihan tahap kedua telah berakhir karena setelah memenangkan pertarungan tersebut, masing-masing mereka sudah berhasil mendapatkan lencana perak. Di tengah pembicaraan, Sing Ming selaku guru dari tim Akademi Tiando tiba-tiba datang dan langsung memberikan hormat kepada Pak Kepala Akademi Flander. Dari sini pun terungkap bahwa Sing Ming ternyata merupakan alumni dari Akademi Sri Lanka, sehingga Flender dan Guru Zuo adalah mantan gurunya. Inilah yang menjadi alasan mengapa kemarin, sebelum pertarungan mereka, Sing Ming sempat memperingatkan timnya agar jika mereka menang, mereka tidak melukai serius para murid Sri Lanka. Namun, siapa sangka, malah timnya lah yang harus menerima kekalahan. Flender kemudian memperkenalkan Sing Ming kepada Master Xiao, yang merupakan guru baru di akademi Sri Lanka. Akan tetapi, ketika Sing Ming hendak memberikan hormat kepada Master Xiao sebagai guru baru Sri Lanka, Master Xiao justru menolaknya. Flender lalu menjelaskan kalau Master show ini adalah paman dari salah satu murid Xing Ming yang bernama yu Feng sehingga bisa dikatakan kedudukan mereka saat ini setara Namun terlihat Master show yang merasa sangat tidak nyaman saat Flender membahas hubungannya dengan klan naga tiran petir biru Master show justru mempertegas bahwa ia dan klan tersebut sudah tidak memiliki hubungan apapun Selang waktu berjalan, para murid Sri Langke diperintahkan untuk mengambil hadiah yang sudah dijanjikan penyelenggara pertarungan sebelumnya sekaligus menukarkan poin mereka untuk mendapatkan lencana perak sebagai tanda kelulusan dari latihan tahap kedua. Setelah poin dihitung, ternyata Tang San memperoleh poin tertinggi yaitu di kisaran ribuan, sementara yang lain rata-rata hanya sekitar ribuan. Hal ini karena selain pertarungan tim dan pertarungan satu lawan satu, ia juga mengikuti pertarungan dua lawan dua. Dengan poin sebanyak itu bisa dikatakan Tangshan merupakan top global dalam pertarungan arena rodi seluruh dataran Daoluwo. Mereka lalu menerima lencana mereka masing-masing dan hanya Tangshan lah yang satu-satunya memperoleh lencana emas sedangkan teman-teman yang lain baru mendapatkan lencana perak. Sementara itu kita diperlihatkan tim Akademi Tiando yang sempoyongan beraja kembali ke penginapan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Master Xiao yang mengatakan ingin mengajak Yu Tianfeng bicara empat mata, sehingga Yu Tianfeng menyuruh teman-temannya untuk pergi terlebih dahulu. Master Xiao memulai percakapan dengan memuji keponakannya tersebut yang telah bekerja keras hingga bisa mencapai level 39 di usianya sekarang. Kemudian ia menanyakan mengenai kabar ayah dan kakeknya. Tianfeng menjawab bahwa mereka baik-baik saja, namun kakek sudah semakin tua sehingga semua urusan klan diurus oleh ayahnya. Lalu ia meminta agar Master Xiao pulang ke kerajaan Tiando karena ayah dan kakeknya sebenarnya sangat merindukannya. Tetapi Master Xiao menolak hal itu. Ia mengatakan kalau itu mustahil karena hubungannya dengan klan naga sudah lama berakhir. Beralih membicarakan pertarungan hari ini, Tian Feng meminta maaf karena kekalahannya telah membuat malu klan naga tiran petir biru. Namun Master Xiao menjelaskan kalau Tian Feng sebenarnya bukan kalah melawan tim Sri Lanka, melainkan kalah melawan sikap angkuh dirinya sendiri sehingga dengan mudah bisa masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh musuh. Sebelum pergi, ia berpesan agar Tian Feng menjadikan kekalahannya hari ini sebagai pelajaran berharga untuk terus berlatih menjadi master roh yang jauh lebih kuat. Xin lalu berpindah, memperlihatkan Flender yang mentraktir makan malam guru Sing Ming dan para murid Sri Lanka. Semua berjalan menyenangkan sampai Master Xiao datang dan tiba-tiba mengatakan kalau ia akan menyerahkan semua murid Sri Lanka kepada Kerajaan Tiandu. Kemudian ia menjelaskannya lebih rinci, bahwa sebentar lagi akan ada turnamen terbesar bagi para masroh di dunia Daoluo. Sayangnya turnamen tersebut hanya boleh diikuti oleh para murid dari Akademi Resmi. Sedangkan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Akademi Sri Langke bukanlah Akademi Resmi. Sehingga menurutnya akan jauh lebih baik jika para murid Sri Langke bisa mengikuti turnamen tersebut di bawah naungan Akademi Tiando, mengingat Akademi Tiando memiliki dua kuota untuk bisa berpartisipasi. Hal ini dirasakan cukup menguntungkan kedua belah pihak karena para murid Sri Lanka akan punya kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, sementara kerajaan Tiando juga akan diuntungkan dengan nama baik yang akan dibawa oleh para murid Sri Lanka. Keputusannya tersebut sempat mendapatkan tantangan dari Flanders selaku Akademi Sri Lanka. Ia masih tidak rela kalau kerja kerasnya selama 20 tahun membangun Akademi diserahkan kepada kerajaan Tiando begitu saja. Namun setelah Master Xiao meyakinkannya kalau ini semua demi kebaikan para murid Akademi Sri Langke sehingga Flender sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melanjutkan kesepakatannya Master Xiao lalu menyampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Akademi Tiando. Yang pertama, Akademi Tiando harus menerima seluruh guru dari Akademi Sri Lanka dan semua latihan mereka hanya akan dilakukan oleh guru-guru dari Sri Lanka tersebut tanpa melibatkan pihak dari Akademi Tiando. Di sini, Flender yang namanya masih berat hati melepaskan para murid Sri Lanka memilih untuk keluar ruangan dan menyerahkan semua urusan tersebut kepada Master Show dan Guru Zhao. Mang Hojun kemudian menyusul untuk menemani dan sedikit menenangkannya. Ia mengibaratkan bahwa ini hanya akan seperti meminjam ayam untuk menetaskan telur. Singkat cerita, mereka semua akhirnya kembali pulang ke Akademi Sri Lanka. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa keberangkatan mereka menuju kerajaan Tiando akan berlangsung dua bulan lagi. Dan selama dua bulan tersebut mereka akan dibebaskan dari latihan. Sebagian murid menghabiskan waktunya untuk liburan. Sementara hari demi hari, Tang San habiskan untuk membuat berbagai macam senjata rahasia yang nanti akan ia bagikan kepada teman-temannya. Sehingga cerita dua bulan telah berlalu. Sebelum berangkat, semua murid berkumpul untuk melihat senjata rahasia terbaru yang telah Tang San buat. Senjata tersebut ia beri nama Cakar Dewa Terbang. Memiliki tiga cakar besi yang sangat tajam, yang cukup kuat untuk menghancurkan sebuah batu. Fitur yang lain bisa ia tembakan dengan kawat sepanjang 30 meter berguna untuk serangan kejutan maupun meningkatkan mobilitas. Setelah selesai mempresentasikan senjata rahasianya, ia memberikan satu persatu kepada teman-temannya secara gratis. Dirasa semua persiapan telah siap, mereka semua pun berangkat menuju kerajaan Tiando dengan menggunakan sosis terbang dari OICK. Perjalanan mereka berlangsung selama beberapa hari sehingga juga sempat singgah di sebuah penginapan. Sampai suatu ketika saat kembali melanjutkan perjalanan, tibalah mereka di sebuah kota yang bernama Kota Silvas sebuah tempat yang terlihat sangat barbar di mana banyak terjadi penindasan, penjarahan, dan banyak tindakan kriminal lainnya. Master Show kemudian menyuruh para murid untuk mengikuti pertarungan tersebut sebagai bagian dari latihan tahap ketiga mereka. Namun sayangnya, dikarenakan tim Sri Lanka sudah mencapai rank lencana emas, panitia pendaftaran mengatakan kalau mereka tidak bisa berpartisipasi karena pertarungan di sini tertinggi hanya memiliki lencana perak. Sementara dalam pertarungan arena dibutuhkan kesetaraan rank. Namun jika tetap ingin bertarung, panitia pendaftaran memberikan Master Show alternatif lain yaitu dengan mengikuti pertarungan bebas. Dalam pertarungan bebas, dimungkinkan untuk sebuah tim saling menantang satu sama lain meski terdapat perbedaan rank. Tanpa pikir panjang, Master Show pun mengambil tawaran tersebut lalu menanyakan siapa tim terkejam dan paling jahat di tempat ini. Kemudian dijelaskan bahwa tim yang sesuai ialah tim Dewa Iblis Darah. Tim yang tidak hanya kuat, mereka juga terkenal sangat kejam dan telah banyak melakukan kejahatan. Sejauh ini, siapapun yang menjadi lawannya pasti akan mereka bunuh. Flender sempat melarang keras keputusan Master Show yang dinilai terlalu berlebihan. Ia khawatir kalau keselamatan para murid akan terancam jika berhadapan dengan tim Dewa Iblis, karena meski sudah mendapatkan lencana emas, faktanya hanya Tang Sanlah yang mendapatkannya. Namun lagi-lagi, Master Show meyakinkan Flender bahwa ini menjadi latihan yang akan sangat berguna untuk melatih mental para murid Sri Lanka. Berita tentang tim pendatang yang menantang tim dewa iblis pun dengan cepat tersebar. Orang-orang berdatangan untuk memasang taruhan besar-besaran atas kekalahan tim Sri Lanka. Sementara Flender adalah satu-satunya orang yang bertaruh jika tim Sri Lanka akan menang, sehingga jelas hal itu menjadi bahan tertawaan semua orang. Sampai datang seorang pembisnis kaya yang juga mendukung Sri Lanka setelah melihat pertarungan mereka di arena roh sebelumnya mengalahkan tim dari kerajaan Tiandu. Sementara itu, Master Xiao memberikan briefing kepada para muridnya sebelum mereka masuk ke dalam arena. Di pertarungan kali ini, ia mengizinkan para murid untuk menggunakan senjata rahasia dari Tang San. Ia menjelaskan bahwa ia sengaja memilih tim yang kejam yang banyak melakukan kejahatan sehingga tim Sri Lanka tak perlu merasa bersalah jika memang harus menyakiti mereka. Ia juga berpesan agar tidak menunjukkan belas kasihan karena jika kalian sampai terdesak, maka kalian dipastikan akan mati. Singkat cerita, kedua tim telah memasuki arena. Dari teriakan para penonton terdengar bahwa tim Sri Lanka pasti akan mati mengenaskan. Hal ini membuat Slender semakin cemas namun berbeda dengan Master Xiao yang nampak begitu tenang dan sangat yakin kalau pihak Tang Sanla yang pasti akan menang. Setelah mendengar aba-aba dari wasit, seluruh anggota tim Dewa Iblis pun serentak maju untuk menyerang tim Sri Lanka. Sementara tim Sri Lanka sudah bersiap dengan senjata rahasianya masing-masing. Pertarungan pun berakhir dalam sekejap dengan kemenangan dari tim tujuh monster Sri Lanka. Seluruh anggota tim Dewa Iblis harus menerima kematiannya karena serangan senjata rahasia tersebut langsung mengarah ke titik vital mereka. Jelas kejadian itu membuat semua orang benar-benar terkejut. Bahkan tim Sri Lanka itu sendiri karena ini adalah pengalaman pertama mereka membunuh manusia. Di backstage diperlihatkan sebagian murid Sri Lanka begitu syok dan merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Master Show datang untuk menenangkan mereka. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang Master roh, cepat atau lambat mereka pasti akan menghadapi situasi seperti ini, sehingga momen ini akan sangat baik untuk mempersiapkan mental mereka. Lagi pula, tim Dewa Iblis adalah tim yang sangat kejam, yang sudah banyak membunuh dan membuat banyak orang menderita, sehingga tak perlu merasa bersalah karena mereka memang pantas mendapatkan hukuman. Master Show lalu menambahkan kalau sebagian hadiah dari kemenangan pertarungan ini, rencananya akan ia sumbangkan ke keluarga korban dari kekejaman tim Dewa Iblis. Keesokan harinya, rombongan Sri Langke pun akhirnya telah tiba di Kerajaan Tiando. Namun begitu sampai di depan gerbang, mereka langsung mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan dari para murid Akademi Tiando. Secara baik-baik, Flander memperkenalkan diri dan rombongannya serta mengatakan tujuannya datang kemari adalah untuk memenuhi undangan dari Akademi Tiando dalam rangka pertukaran pelajar. Akan tetapi lagi-lagi dengan nada kasar, salah seorang murid Tiandu justru mengusirnya dan berkata bahwa orang-orang miskin seperti mereka tak layak dan tak mungkin diundang untuk menjadi bagian dari Akademi Tiandu. Dai Daimubai yang sangat kesal menghajar satu persatu anak-anak sombong itu untuk memberikan pelajaran sekaligus menunjukkan perbedaan kualitas di antara mereka. <tuh> Dan Saya tidak bisa Dan sekarang... bisa. Tak lama setelah itu, Guru Sing Ming datang untuk menghentikan para muridnya yang sudah bertindak tidak sopan kepada tamunya. Ia lantas menghukum mereka untuk berlari mengelilingi lapangan 10 putaran, sementara ia akan mengantar rombongan Sri Lanka menuju gedung Akademi untuk bertemu dengan para petinggi Akademi Tiandu. Dalam perjalanan, Sing Ming menjelaskan mengenai fasilitas yang dimiliki oleh Akademi Tiando, yaitu meliputi berbagai tempat pelatihan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi para murid dengan jenis kekuatan roh pelindung khusus agar mereka para murid mendapatkan hasil latihan secara optimal. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai jumlah siswa Akademi yang memiliki lebih dari 500 siswa yang sebagian besar berasal dari keturunan bangsawan. Di Akademi ini juga terdapat tiga kelas yang dikelompokkan berdasarkan sistem leveling. Siswa dengan level di bawah 25 berada di kelas 1, siswa dengan level 25-30 berada di kelas 2, sementara siswa dengan level di atas 30 akan menempati kelas 3. Ia menambahkan kalau anak-anak yang dihajar oleh Dai Mumbai di depan tadi adalah anak-anak yang berasal dari kelas 1. Sedangkan tim yang pernah tim Sri Lanka lawan di arena pertarungan roh beberapa bulan yang lalu merupakan siswa-siswa kelas 3. Para staf guru pun juga dikelompokkan berdasarkan sistem leveling. Mastero dengan level 40-50 akan mengajar di kelas 1, level 50-60 mengajar di kelas 2, dan pemilik level lebih dari 60 akan mengajar di kelas 3. Di atas para guru yang sudah disebutkan, terdapat tiga guru paling senior yang sangat dihormati dan menjadi petinggi di Akademi Tiando. Setelah cukup jauh berjalan, akhirnya mereka pun sudah sampai di depan gedung Akademi dan langsung mendapatkan sambutan ramah dari ketiga guru senior. Yang di tengah bernama Senji, level 86 dengan kekuatan roh pelindung iblis kegelapan. Di sebelah kiri bernama Bai Bosan level 83 dengan kekuatan roh pelindung tungku Bintang Dan yang paling kanan bernama Ziling level 85 dengan kekuatan roh pelindung tipe pengendali tali akar hijau Kemudian diajaklah rombongan Sri Lanka masuk untuk membicarakan lebih jauh mengenai kerjasama antar akademi yang akan segera dibangun Kesepakatan kerjasama tersebut pun disambut dengan baik oleh ketiganya Guru besar Senji pun mengungkapkan kekagumannya mengenai tim akademi Sri Lanka yang mampu mengalahkan tim terbaik mereka ia memuji para murid yang menurutnya memiliki bakat yang sangat luar biasa. Ziling kemudian angkat bicara mengenai informasi yang ia dapat dari Xingming mengenai seorang murid tipe pengendali dari Akademi Sri Lanka yang menjadi kunci kemenangan mereka. Mendengar itu Master Xiao lalu menyuruh Tang San maju untuk memperkenalkan dirinya. Namun tiba-tiba Ziling menarik Tang San kemudian menekannya di bawah kekuatan roh yang ia miliki. Di sini Ziling ternyata hanya ingin menguji sudah sejauh mana tingkat kekuatan roh yang dimiliki oleh Tang San. Ketika menyaksikan Tangshan yang masih mampu bertahan, secara bertahap ia terus meningkatkan tekanannya untuk menyentuh batasan dari Tangshan. Ia pun dibuat sangat kagum karena di bawah tekanan ini harusnya Tangshan yang cuma berada di level 33 sudah mencapai batasnya. Akan tetapi terlihat ia masih sangat rileks dan mampu menahannya. Siling pun terpacu untuk terus meningkatkan level tekanannya hingga saat mulai menyentuh level 40, roh pelindung Tangshan pun mulai memberontak yang kemudian diikuti oleh keluarnya tulang roh kaki laba-laba dari punggungnya yang sontak membuat ketiga guru senior tersebut sangat terkejut. Setelah pengujian itu, Master Xiao kemudian justru berterima kasih kepada Ziling karena di bawah tekanannya yang begitu kuat membuat tulang roh di tubuh Tang San kini bisa semakin menyatu dengan sempurna. Di dalam hati Tang San menambahkan bahwa tidak hanya tulang rohnya, namun berdasarkan apa yang telah ia pelajari di sekte Tang, tekanan tersebut juga mengakibatkan terbukanya ke delapan titik kekuatan di tubuhnya. Setelah menyaksikan hal itu, pihak Sri Lanka pun kembali mendapatkan banjir pujian. Senji mengatakan kalau ia akan memberikan fasilitas yang terbaik untuk mendukung kerjasama yang akan segera mereka jalankan. Namun di tengah pembicaraan, tiba-tiba datanglah seorang anggota bangsawan kerajaan Tiando lengkap dengan pasukan pribadinya yang langsung mengapung seisi ruangan. Ternyata keributan rombongan Sri Langke di depan gerbang beberapa waktu yang lalu berbuntut panjang karena salah seorang murid yang dihajar oleh Dai Mumbai merupakan pangeran keempat sekaligus keponakan dari anggota bangsawan tersebut. Dari belakang si bangsawan juga terlihat seorang master roh tingkat tinggi yang kehadirannya memberikan aura yang sangat mengerikan. Ialah master roh bergelar Douluo, pemilik kekuatan roh pelindung pengendali racun giok, terkuatnya merupakan kakek dari Duguyan. Dengan sopan para guru senior memperkenalkan tamunya kepada si bangsawan, lalu menjelaskan mengenai kerjasama yang akan segera mereka jalin dengan pihak Akademi Tiando. Si bangsawan kemudian menjelaskan bahwa untuk merekrut seorang masroh menjadi bagian dari guru Akademi Tiando haruslah melewati sebuah ujian, yaitu bertarung melawan kakek dugu. Jika para guru tidak sanggup, maka ia mempersilahkan mereka semua untuk segera pergi karena Akademi Tiando tidak menerima orang-orang lemah. Dai Mubai menjadi orang pertama yang bereaksi atas penghinaan tersebut. Namun, apa daya, karena perbedaan kekuatan mereka yang terpaut terlalu jauh, sudah jelas tak ada satupun orang dari pihak Sri Lanka yang mampu melawannya. Ujian ini adalah bullshit karena si bangsawan sebenarnya hanya ingin mencari-cari alasan untuk mengusir mereka. Tentu, hal ini juga membuat ketiga guru senior marah dan tidak terima. Karena meskipun seluruh pendanaan akademi diperoleh dari kerajaan, semua keputusan akademi harusnya tetap tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Terlebih lagi, menghina tamu mereka berarti juga menghina akademi Tiandu. Oleh karena itu, ketiganya pun serentak menyatakan akan bersedia mewakili Sri Lanka untuk melawan Kakek Dugu. Hmm. Hmm. Huh? Karena tidak ingin suasana internal semakin memanas, Flander pun memutuskan untuk segera angkat kaki dan membatalkan hubungan kerjasama dengan pihak Akademi Tiandu. Dan setelah rombongan Sri Lanka keluar, Sing Ming pun juga mengatakan kalau ia ingin mengundurkan diri dari kursi pengajar karena menghina Akademi Sri Lanka berarti juga menghina dirinya mengingat ia adalah alumni dari Akademi tersebut. Ya, <tik> <tik> ya. Yeah, yeah. Singa cerita rombongan Sri Lanka pun dengan penuh kekecewaan berniat pulang ke akademinya. Di perjalanan Daimobe mengusulkan ide untuk mengembangkan akademi Sri Lanka menjadi jauh lebih besar. Semua murid pun mendukung ide tersebut, termasuk Sing Ming yang bersedia mengabdikan dirinya. Berjalan sampai ke gerbang kota, Flanders secara tidak sengaja melihat sebuah poster yang berisi mengenai Akademi Lanba yang sedang mencari beberapa guru baru. Sing Ming lalu menjelaskan bahwa Akademi Lanba merupakan akademi kecil di kota Tiando Uniknya, Akademi ini memiliki aturan khusus yaitu tidak menerima keturunan bangsawan dan hanya menerima rakyat biasa. Singkat cerita, setelah dilakukan pengujian terhadap kelayakan beberapa calon pendaftar guru dari Akademi Sri Lanka, lalu mereka pun diantar ke kantor kepala Akademi untuk menyelesaikan urusan administrasi. Sangat mengejutkan karena di sana terdengar suara yang tidak asing bagi Flender dan Master Shaw. Dan benar saja, seorang wanita pemilik Akademi Lanba bernama Liu Erlong yang ternyata adalah kawan lama dari Flander dan Master Xiao di masa mudanya. Dulu mereka tergabung dalam trio Segitiga Emas, tim yang cukup terkenal di dunia Douluo pada masanya. Dan uniknya lagi Liu Erlong merupakan cinta lama dari Master Xiao yang membuat pertemuan mereka terasa sangat canggung. Di dalam Flender menceritakan semua masalah yang tengah ia hadapi, mengenai rencana untuk meminjam nama Akademi Tiando untuk mengikuti turnamen pertarungan roh serta penghinaan yang dilakukan oleh kaum bangsawan kerajaan. Mendengar hal itu membuat Liu Erlong sangat emosi. Sebagai sahabat lama, ia mengatakan akan bersedia untuk membantu, bahkan memberikan Akademi Lanba kepada Flender hingga mempersilakannya jika ingin mengganti nama akademi ini menjadi Akademi Sri Lanka. Di waktu makan malam, Master Xiao yang masih merasa tidak nyaman memutuskan untuk pergi keluar ruangan. Di luar, ia menceritakan kepada Tang San mengenai kisah dari masa lalunya. Dahulu, ia merupakan bagian dari klan naga Tiran Petir Biru. Namun karena dinilai kurang berbakat dalam kekuatan roh, ia menjadi sangat terkucilkan. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan klan untuk berkelana di dunia dahulu dan berharap suatu hari ia bisa kembali untuk membuktikan dirinya. Sayangnya perjalanan itu tak semudah apa yang ia bayangkan, karena dalam usahanya tersebut ia banyak bertemu dengan orang-orang jahat. Beruntung pada suatu momen ia diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Flander. Sejak saat itu, keduanya mulai menjalin pertemanan dan berjanji akan berkelana bersama di dunia Daoluo. Suatu hari ketika tengah menyusuri hutan, mereka bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Liu Erlong. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mereka menemukan kecocokan satu sama lain dan memutuskan untuk berkelana bersama dan menamai trio mereka sebagai Segitiga Emas. Namun, seiring berjalannya waktu, pula perasaan lain di dalam diri mereka mulai tumbuh. Terjadi cinta Segitiga di mana dua pria menyukai satu gadis yang sama. Di sini, Master Chow secara sukarela bersedia mengalah dan menyuruh Flander untuk mengungkapkan perasaannya kepada Liu Erlong karena Master Chow sudah sangat pesimis mengingat secara kekuatan fisik ia ya begitu lemah, sehingga tak mungkin disukai. Akan tetapi siapa sangka ketika Flender sudah menyatakan perasaannya, terungkap bahwa pria yang disukai Liu Erlong sebenarnya justru adalah Master Xiao. Hal ini tentu membuat Master Xiao sangat gembira, sementara Flender tak sedikitpun menaruh kebencian dan dengan cepat bisa menerima hal itu. Seharusnya sampai di sini kisahnya memiliki ending yang bahagia, namun yang terjadi justru sebaliknya. Di malam pernikahan dirinya dan Liu Erlong, di mana Flender bersedia menjadi penghulu, tiba-tiba datanglah paman Master Xiao yang berasal dari klan naga Tiran petir biru untuk mengegalkan acara mereka. Master Xiao pun dibuat sangat terkejut saat tahu kalau ternyata Liu Erlong adalah putri dari pamannya, sehingga mereka tidak bisa menikah lantaran masih terikat hubungan persaudaraan. Jelas kejadian ini membuatnya sangat syok dan frustasi. Untung saja ketika ia akan melakukan bunuh diri, Flender datang tepat waktu untuk mencegahnya. Dan di titik inilah, trio segitiga emas akhirnya bubar dan mereka memutuskan untuk mengambil jalan masing-masing. Di akhir cerita, Master Xiao mengatakan bahwa setelah peristiwa itu, ia sangat merindukan Liu Erlong, namun upaya pencariannya tidak pernah membuahkan hasil. Dari balik pohon, ternyata Liu Erlong sedari awal menguping cerita dari Master Xiao. Sehingga cerita, kini keduanya sudah bisa memahami perasaan satu sama lain dan cinta di hati mereka pun perlahan mulai bersemi kembali. Tang San yang merasa tidak enak akan mengganggu momen romantis dari gurunya memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Namun saat dalam perjalanan kembali ke akademi, ia merasa kalau ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Dan benar saja, ternyata Kakek Dugu datang untuk menculiknya. Dibawa Tang San ke markasnya, sebuah gua di mana terdapat banyak ular dan hawa racun yang begitu pekat. Setelah tersadar, Kakek Dugu langsung bertanya kepada Tang San bagaimana dirinya bisa mengatasi racun ular giok dari kekuatan cucunya saat pertarungan di arena. Dengan nada menyindir Tang San menjawab bahwa alkohol adalah lawan dari racun ular Dengan ketidaktahuannya mengenai hal sepele semacam itu Ia mempertanyakan kelayakan dari kakek Dugu untuk dijuluki sebagai pengguna racun terkuat <tuh> Masih melanjutkan ucapannya Tang San mengatakan kalau racun milik kakek Dugu hanyalah racun sampah Hal ini karena racun yang ia gunakan sebagai senjata andalan Di waktu yang bersamaan juga meracuni tubuhnya sendiri Awalnya kakek Dugu menyangkal perkataan Tang San, namun setelah Tangshan menyebutkan beberapa keluhan yang memang sering kakek Dugu rasakan selama ini Ia mulai berpikir kalau anak di depannya tidak cuma asal bicara <tuk> Di saat terdesak, Tangshan menjelaskan bahwa kondisi dari kakek Dugu jika dibiarkan semakin lama akan semakin parah. Mungkin kakek Dugu bisa menahannya, namun bagaimana dengan Dugu Yan, cucu kesayangannya. Menurut Tangshan, Duguyan yang secara fisik tidak sekuat dirinya takkan mampu bertahan lama dengan racunnya sendiri yang terus menggerogoti tubuhnya. Sehingga cerita mereka berdua pun membuat sebuah kesepakatan. Jika Tangshan bisa menyembuhkan racun di dalam tubuhnya dan juga cucunya, maka ia akan membiarkannya tetap hidup dan memberikan Tangshan tiga permintaan. Namun sebelum memulai kesepakatan itu, ia akan memberikan Tangsan sebuah ujian untuk membuktikan kalau Tangsan memanglah memiliki pengetahuan mengenai dunia racun. Yaitu jika Tangsan mampu bertahan melawan tiga jenis serangan racun miliknya, maka ia baru akan percaya kalau Tangsan memang mampu membuatkan penawar untuk ia dan cucunya. Kemudian Kakek Dugu membawa Tangsan ke kebun miliknya di mana di sana banyak ditumbuhi tanaman obat langka. Di sini ia akan memberi Tangsen waktu selama 24 jam untuk menggunakan semua tanaman obat yang tersedia guna mempersiapkan diri sebelum menerima ujiannya. Terlihat tangshan benar-benar mengagumi tempat tersebut karena melimpahnya tanaman obat-obat langka yang bahkan sulit ia temui dulu sewaktu di Tang. Di pusat tempat tersebut terdapat sebuah danau bernama Danau SAP, di mana satu danau terbagi menjadi dua dengan karakteristik yang saling bertolak belakang satu sama lain. Menurut catatan yang pernah ia baca sewaktu di Sektetang, danau ini merupakan salah satu tempat suci yang hanya tercipta setiap 10.000 tahun sekali Namun nampaknya kakek dugu sendiri tidak begitu paham betapa berharganya tempat yang ia miliki tersebut Tanpa membuang-buang waktu lagi ia langsung berusaha memetik tanaman obat di pinggir sisi danau es yang bernama rumput es segi delapan yang kemudian ia lanjutkan di sisi danau api untuk memetik tanaman obat bunga inti matahari Kemudian ia bergegas memakan keduanya dan segera berkultivasi untuk mengupgrade tubuhnya agar memiliki imunitas tinggi terhadap berbagai macam jenis racun. Di luar perkiraan ternyata proses tersebut benar-benar sangatlah menyakitkan. Pertama ia merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya, lalu secara tiba-tiba rasa panas berubah drastis menjadi sangat dingin. Sampai-sampai karena tak tahan dengan hal itu, secara tak sengaja dirinya justru terjatuh ke dalam danau. Di sisi lain, Flender, Master Show, dan Li warlong yang merasa sangat cemas karena Tang San yang menghilang seharian berupaya untuk mencarinya. Master Show menduga kuat kalau orang yang telah menculik Tang San pasti adalah Kakek Dugu, mengingat di pertarungan sebelumnya Tang San telah berani mempermalukan cucunya. Singkat cerita, dengan mengandalkan menciuman dari Lao Sen Pao, roh pelindung mutasi milik Master Show, mereka berhasil menemukan kediaman dari Kakek Dugu. Baru saja sampai, mereka bertiga sudah mendapatkan sambutan yang mengerikan dari racun ular giok dari Kakek Dugu. Tanpa bosa-basi, Master Xiao langsung menanyakan di dimanakah kakek Dugu menyekap Tang San. Namun si kakek menjawab kalau Tang San sudah mati. Percaya tidak percaya, mendengar hal itu jelas membuat ketiganya menjadi sangat emosi. Mereka pun bersiap menyatukan kekuatan untuk membalaskan dendam muridnya tersebut. Sebagai tim yang cukup terkenal pada eranya, yang mendapatkan julukan segitiga emas, tentu pihak Master Xiao tak bisa dianggap enteng. Di sini mereka menggunakan teknik roh yang tidak biasa, yaitu dengan menyelaraskan dan menggabungkan ketiga kekuatan roh pelindung menjadi kekuatan baru yang berwujud seluman naga emas. Sementara kakek Dugu juga tak tinggal diam segera mengeluarkan teknik rahasia yakni serangan ular giyok raksaksa. Benturan dua kekuatan tersebut begitu dahsyat yang dilanjutkan dengan pertarungan di udara. 就フェイス Meski sempat menekan kakek dugu di awal, namun perbedaan level yang cukup jauh memang tidak bisa dipungkiri. Pada akhirnya tetap saja kakek dugu sanggup mengalahkan trio segitiga emas tersebut. Di saat terdesak, Erlong mengatakan kalau ia berasal dari klan naga petir tiran biru. Jika kakek dugu berani macam-macam, ia mengancam bahwa klannya pasti tak akan tinggal diam. Namun kakek dugu merasa tak gentar sedikit pun dengan ancaman tersebut karena mudah baginya menghancurkan jasad mereka untuk melenyapkan barang bukti. Kemudian, Flander mulai angkat bicara mengenai ayah Tang San yang pastinya juga akan membuat perhitungan. Di tengah kedegangan mereka, akhirnya Tang San muncul dengan enam tulang rohnya yang telah mendapatkan upgrade. Tang San kemudian mulai membicarakan mengenai kesepakatan sebelumnya yang kini sudah siap ia terima. Dan mengingat tiga permintaan yang akan diberikan kakek Dugu, Tang San mengambil salah satunya agar kakek Dugu tidak sedikitpun menyentuh orang-orang dari Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, setelah Tang San meyakinkan ketiga gurunya, mereka pun bersedia pergi dan membiarkan Tang San menyelesaikan perjanjiannya dengan kakek Dugu. Sebelum Tang San mulai meramu obat penawar untuk cucunya, sesuai kesepakatan, ia harus menyelesaikan ujian yang akan kakek Dugu berikan. Ujian tahap pertama Tang San harus bisa mengatasi serangan racun tingkat menengah miliknya. Dan tentu saja berkat kultivasi Tang San sebelumnya dengan mudah ia bisa melewatinya. Masuk ke ujian tahap kedua, Tang San harus bisa mengatasi gigitan dari ular giok sembilan sisik yang dikatakan sebagai hewan paling berbisa di dunia, yang jelas memiliki racun lebih kuat dari ujian pertama. Kemudian Tang San memberikan tambahan perjanjian, jika ia bisa mengatasi racun kali ini, maka ular ini akan menjadi miliknya. Kho? Huh? dan tentu saja ia juga berhasil menyelesaikan ujian tahap kedua sebagai ujian terakhir tangshan harus bisa mengatasi racun terkuat milik kakek dugu yang berasal dari salah satu skill cincin rohnya ia sempat memperingatkan tangshan agar menyerah karena racun yang akan ia lepaskan benar-benar kuat yang bahkan terkadang masih sulit ia kendalikan namun hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi Tang San. Dalam hati, ia mengatakan bahwa sebagai salah satu murid dari sekte Tang akan sangat mengecewakan jika sampai ia tak bisa mengatasi racun seperti ini. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan racun yang masuk ke dalam tubuhnya, akhirnya Tang San berhasil menyelesaikan ketiga tahap ujian yang diberikan oleh kakek Dugu. Sehingga cerita, Tang San pun diberikan waktu untuk menjelaskan karakteristik serta solusi untuk mengatasi racun di tubuh kakek Dugu dan cucunya. Tangshan mengatakan kalau garis keturunan klan Dugu memang terlahir dengan racun di dalam tubuhnya. Melalui kekuatan roh pelindungnya, mereka bisa mengendalikan racun tersebut untuk digunakan sebagai senjatanya. Namun tanpa disadari, di waktu yang bersamaan racun itu juga meracuni darah di tubuhnya sendiri. Berbeda dengan racun yang dimiliki oleh Tangshan, Tangshan menyimpan racunnya bukan di dalam tubuh, melainkan di tulang roh dan rumput biru peraknya sehingga racun miliknya tak sedikit pun meracuni darahnya. Jadi alih-alih menampung racun di dalam tubuh akan jauh lebih baik jika kakek Dugu dan Dugu Yan mencari tulang roh yang cocok sebagai tempat penyimpanan racunnya. Tetapi sebelum itu, darah mereka yang sudah terlanjur terkontaminasi oleh racun harus disembuhkan terlebih dahulu menggunakan ramuan obat dari Tang San yang harus mereka minum di setiap malam. Dibutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk memastikan darah mereka benar-benar bersih. Oleh karena itu, selama setengah tahun ke depan, Tang San akan tetap tinggal di sini untuk memberikan obat ramuannya. Kakek Dugu yang masih belum sepenuhnya percaya dengan Tang San menaruh sebagian inti dari kekuatan rohnya di dalam tubuh Tang San untuk menjamin agar Tang San tidak macam-macam. Dengan ini, jika kakek Dugu mati, maka Tang San otomatis juga akan mati. Setelah keduanya sepakat, hari demi hari Tang San habiskan di tempat ini. Namun sebenarnya sebagian besar waktu ia habiskan untuk berlatih, berkultivasi, serta bereksperimen dengan tanaman obat yang melimpah. Sementara itu, teman-temannya yang lain juga sedang mendapatkan latihannya masing-masing, seperti Mang Ho Jun yang sangat cocok berlatih di tempat bersuhu ekstrim untuk melatih kekuatan apinya. Begitu pula dengan para murid akademi Sri Lanka yang lain, tempat dan jenis latihannya juga disesuaikan dengan tipe kekuatan agar mendapatkan hasil latihan yang optimal. Singkat cerita, setengah tahun pun telah berlalu. Tidak cuma membuat ramuan obat untuk kakek Dugu, Tangsa juga menyempatkan dirinya untuk membuat senjata rahasia. Diperlihatkan kali ini yang membuat tiga peluru jarum yang memiliki efek racun paling mematikan Ia menjelaskan bahwa seorang master roh bergelar dahulu sekalipun belum tentu bisa menahannya Setengah tahun yang mereka jalani bersama membuat keduanya juga semakin akrab Kakek Dugu lalu meminta inti kekuatan roh yang dulu pernah ia tanam di dalam tubuh Tang San Karena merasa bahwa sekarang Tang benar-benar sudah bisa dipercaya Selanjutnya ia akan membawa Dugu Yan agar Tang San juga menyembuhkan racun di dalam tubuh cucunya tersebut Ketika mereka tengah mengobrol bersama, kakek Duku memberikan Tang San sebuah benda pusaka sebagai hadiah. Benda itu bernama kantong ajaib yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang secara praktis. Bahkan juga bisa digunakan untuk menyimpan makhluk hidup. Tang San kemudian juga memberinya hadiah yaitu salah satu dari senjata rahasianya berbentuk dua bola besi yang cara penggunanya cukup sederhana. Ketika bola-bola tersebut dilempar dan bertabrakan maka akan langsung melepaskan sejumlah gas beracun. Efeknya hanya dengan sekali hirup bisa membuat seseorang tak sadarkan diri selama 10 hari. Dan jika terhirup oleh Mas Roy yang sangat kuat sekalipun setidaknya bisa memberikan efek mengacaukan sistem syaraf sehingga bisa membuat lambat saat bergerak. Bahkan jika gas beracun masih belum cukup, selanjutnya bola itu akan menembakkan ratusan jarum tulang yang sangat kuat dan beracun. Setelah itu Kakek Dugu menyuruh Tang San segera kembali ke Akademi mengingat turnamen terbesar di dunia Daulo sudah semakin dekat. Sebelum pergi, Tang San ingin mengambil tiga permintaan yang dulu pernah kakek Dugu janjikan. Permintaan pertama sudah diambil dengan menyuruh kakek Dugu untuk tidak menyakiti orang-orang dari Sri Lanka. Permintaan kedua, Tang San meminta beberapa tanaman obat langka yang dimiliki oleh kakek Dugu. Meskipun sebenarnya Tang San mengambil semuanya. Sementara untuk permintaan ketiga, ia meminta agar kakek Dugu bersedia menjadi penasihat Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, kakek Dugu pun sepakat lalu bergegas mengantar Tang San kembali ke Akademi. Sesampainya di akademi, semuanya dibuat sangat terkejut lantaran melihat Tang San yang sudah begitu akrab dengan kakek dugu, orang yang dulu sempat ingin membunuhnya. Tidak hanya itu, karena bahkan sekarang ia bersedia untuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka dengan bersedia menjadi penasehat dari Akademi Sri Lanka itu sendiri. Kemudian Master Show memberitahukan kepada Tang San bahwa teman-teman yang lain selama setengah tahun ini sudah berkembang pesat, khususnya dari Mumbai yang sudah mencapai level 40 sehingga akan segera berburu seleman untuk cincin keempatnya. Dalam perjalanan, Tangsa menceritakan semua yang ia alami selama bersama kakek Dugu, termasuk dirinya yang kini sudah mencapai level 37. Ia menegaskan sebenarnya ia sudah merasakan peningkatan level ketika salah seorang guru senior akademi Tiando menekannya. Levelnya kembali meningkat pesat lantaran ia berhasil menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi yaitu di kebun tanaman langka milik kakek Dugu. Kakek Dugu